Iya, dengan apa itu katanya si Granger teramat? Tua banget tapi utuh. Iya, dia orang bukan ya? Luar, luar. ada yang lain. Mana tuh bagi-bagi pagi kan? Kok gak ada yang komen? Kan, Salam Hobby Mas, Salam Mas.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 luar, wow. uh, sedikit lagi ya, saya terlalu ke belakang ini kayaknya ya tadi pas hobinya, guys. Oh iya, ling anjing, lupa uh, bocok. Ada ling ada L-Cow aduh, aduh, kenapa mba ini ya, apa mengkasih mythic sebagai lord linda emang kenapa dia daerah ini daerah kematian atau daerah cawan aduh linda aku juga suka nonton channelnya guys Kenal banget Ilham di situ ya Ada bapak-bapak teman-teman. temen Tidak nah, pokoknya itu yang main namanya Ilham Guar! Guar! Guar! Iya, gue lagi otf ke situ Assalamualaikum, pak Ya Hmm, sorry, sorry Kalau rucan retrivel retri itu -retri banget. Selamat datang, selamat lainnya. lupa, lepas. <tuk> yes, lepas, cowok. Oh Allah, oh Allah kabur, kabur, kabur, kabur enggak bisa, enggak kabur. Buar, buar, buar Oh Oh Oke Ada Cilok Ada Assalamualaikum Pak hmm! eh, Oh, oh, yes, kui oh, Thank you <iya> Oh, jadi enak wow. <guluh> makasih kak. Thank dari Malaysia, Hi, Malaysia. Thank you supportnya. Eh yeah, yang enggak ada ini, enggak ada retri, pak. Lupa. lupa, lupa, lupa. Makasih. <guluh> Oh, they're ready. Okay, guys, I'm gonna go and Jump. No, <laughs> the no, no, The baby turtle. The spotted. War, war, war. Choo, choo, choo, choo, choo, Nice. Choo, choo, choo, choo, choo, choo, choo. siapa coba kamu oh, senang dulu oh, itu saja gas yes. kuy pensi aja Wah, si Jonathan, <tutup> itu tuh apa namanya? Basnya Buff tuh, Buff-buff Mbah -buff lainnya kan Mbah Abah. Nanti nantinya, ini yang <tutup> Ya, yeah. gua kan si cowok Coba apa Ya, aku Oh my god! Teman gue yang muat. Oh, he's a big Yo, lock, yep. Lock, lock, lock, lock, lock, lock, Oh, oh my God. God. modernnya, yeah. yo yo, Boang, guys, -nya, guys. assalamualaikum pak. Pa. Oh, oh, oh, oh. yeah. <laughs> biasa